siapa siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa namanya ya? Baik. Okay, Adrian, hadir Pak. Ali Ibran, hadir Pak. Amira, hadir Pak. Anjur, siapa tidak hadir? Anjur. Iya. Oke. Oke, siap.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 I don't think Just that. Oke, okay. sudah Bani ya? ada ah. ah. yang video tadi? ya kita akan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 Pak. Kelompok 2. 3 berdiri. Iya. Oke. Okay. Yang lain diperhatikan baru ditanggapi, ya. Iya. Oke, okay, silakan 3. suci umat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 Eh, ke Masa-masa hari ini, jadi kita kebanggaan ke depan. Wabilailah keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.